Akankah dolar Australia, US kembali tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan dolar Australia, US diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Australia, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.72279, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72638. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212